Oke. Okay. Uh, gimana kerjaan kerjaan sih uh, baik sih kerjaan Di kerjaan ya uh, kerja aja gimana sih ya office hour aja gitu kerjanya oh. dari pagi pulang sore gitu. kalau iya kan kemarin lebaran kalau dari kantor sendiri gimana tuh kan belum pernah nih kayak BNN tuh belum belum banyak yang tahu kan jam kerjanya kalau hari libur hari raya itu gimana tuh? Ini sih eh, sekarang sih aku kan kerjanya sebagai apa? Konselor adiksi sih, bukan di BNN gitu, tapi di rehabilitasi swasta Diki gitu. Jadi rehabilitasi, rehabilitasi swasta tuh ya kita bekerja sama sama eh, ada eh, kebensos ada Dinas Sosial, ada Badan Narkotika Nasional, dan kita bekerja sama gitu. Hmm. Kerjasama untuk Lebaran kemarin sih, cutinya sih ya cuti, cuti dari tanggal 29 sampai masuk tanggal 9 sih. lumayan dong ya bisa. ngaso ya iya, bisa Tapi, tapi Lebaran sih enggak, enggak pulang kampung gitu ya. Kalau biasanya sih, emang enggak pulang Idul Fitri, jarang pulang. Aku itu ada hmm. hammer pulang, emang Irfan di mana? kampung. Kampung di Jambi. ujung juga lumayan ya. Itu iya, tiket Jambi. tiket terakhir berapa? Sempat ngecek gak tiket? <laughs> tiket tiket terakhir waktu cek di tanggal 29 itu di harga dua Wah, wow. gila, lumayan mahal ya. Iya. Oh gitu. Berarti ini swasta lah ya? Iya, rehabilitasi ya. swasta. Di sini sih rehabilitasi swasta kita ya dia ada rehabilitasi pemerintahan tuh ada namanya terapinya ada terapi community kalau ada terapi community ada narkotik anonymous sama klien need gitu ya kalau terapi community ya terapi berkomunitas gitu gimana sih dalam komunitas kita bisa saling mengerti bisa saling memahamin gitu berbagi perasaan dan satu komunitas ada temen yang salah satunya yang bed gitu ya Gimana kita sebagai kelompok nih yang lain kita semangatin temen-temen yang bed ini gitu. Lagi feelingnya nggak bagus gitu kan. Kalau untuk terapi yang narkotik anonimus nih lebih gimana ya. Lebih kita berbagi aja sharing-sharing gitu ya. Banyaknya mendengar pendapat dia sih. Gimana sih misalnya kalau dia tuh clean bertahun-tahun gimana sih caranya kita ngambil caranya seperti apa gitu. Oh caranya gini lebih lebih banyak support system, katanya support systemnya apa aja lebih dekat sama orang tua, lebih terbuka lagi sama keluarga gitu, lebih terbuka lagi sama orang terdekat gitu. Ya kalau sekarang aku sih rehabilitasi swastanya, rehabilitasi untuk klien Kebutuhan klien bukan keinginan klien gitu kan. Kebutuhan dari klien apa sih? Kebutuhan dia, kebutuhan dia sih kata dia gimana sih e, pengen memperbaikin lah katanya hubungan keluarga gitu kan. Ya udah kita kita kita butuhin cuman yang ngambil keputusan tetap si klien. Kita hanya bisa membuka pola pikir dia dengan caranya seperti ini gitu. Kembali lagi pada klien, misalnya dia mau ngambil cara yang, la, cara yang lain silahkan. gitu. Cuman kita tuntun misalnya caranya seperti ini loh. Kalau mau diambil ya silahkan. gitu kan. Tetap yang ngambil ngambil keputusan itu si kliennya gitu. Jangan sampai ya sebagai konselor jangan sampai kita yang ambil keputusannya gitu. Oh, kalau kalau gitu berarti yang ngambil keputusan itu lebih ke kliennya ya bukan Uh, iya. Ada campur tangan keluarga gak di situ tuh? Kalau campur tangan keluarganya nggak ada sih. Soalnya yang untuk menjalani rehabilitasinya si klien kan. Oh, Jadi apa iya. apa apa kemauan dari si klien kita sampaikan sama keluarga. Dia ada nanti itu biasanya sih ada family support group gitu. Family support group itu ya gimana ya? Uh, kita kok uh, itu ngobrol ngobrol sama klien keluarga dan aku sebagai konselor misalnya, ya. aku mem mempertengahin gitu kan apa sih kemauan dari si klien? apa sih kemauan dari orang tua? aku sampaikan ke klien. kemauan yeah. klien aku sampaikan sama orang tua gitu. Oke okay, oke. Okay. Penengah lah ya. Iya penengah Betul. lah gitu. Berarti kan tadi kan Irfan bilang kebutuhan klien. Nah ini klien yang direhabilitas kan berarti ya? Iya. Yeah. Yang masih direhabilitasi. Nah terus nanti itu klien bisa datang ke Irfan itu kayak gimana sih gitu? Ngajuin ke ininya Atau gimana Kadang sih klien bisa datang Maksudnya datang ke rehabilitasi gitu ya Iya kan maksudnya ini klien Yang bebas atau klien Yang ada di rehabilitasi Atau gimana gitu Ya kadang sih kalau untuk penerimaan Kliennya sih kadang gini uh, Aku pribadi ya Aku pribadi buka Gimana ya nggak apa-apa lah Ini, ini uh, sebagai penguat aku sih ya, sama aku dulu juga pecandu dulu ya pecandu narkoba gitu Pecandu narkoba dulu sempat make sudah delapan tahun dulu make ya make gitu. aku pernah juga ketangkep pernah juga di rehabilitasi ya yeah, yeah, yeah. jadi aku ada ada kebanyakan sih aku punya temen di rehabilitasi gitu kan temen itu uh, di rehabilitasi habis itu dia sama-sama nih sudah jalan rehabilitasi sudah jalanin rehabilitasi aku sama-sama keluar sudah selesai menjalin program itu nanti eh, aku sering kotetek-kontek kan sama temen aku tuh gimana gimana kampung gitu ada nggak masih yeah. teman-teman yang menggunakan kalau ada teman-teman yang menggunakan hubungin aja aku biar aku di sini aku ibaratnya aku eh, bimbing lah gimana gitu Lebih pun bimbing dia gitu kan oke okay, oke okay. jadi berarti nggak nggak harus dari rehabilitasi kan si kliennya ini Iya. Yeah, jatuhnya gitu. uh -uh. tapi kalau kayak gitu gimana van? Maksudnya, kan kalau yang ke Irfan otomatis itu orang yang kecandu, kan? Bener ga mm -hmm. Nah, yeah. kadang -kadang, kalau umum kayak gitu, bukannya dia harus direhabilitasi dulu atau emang ada kasus-kasus yang, oh ini nggak butuh rehabilitasi gitu atau gimana, Pak? Hmm. Gini, kebanyakan sih kita, kalau aku ya pribadi ya, mm. aku melihat dari uh, kita dari pertama itu ada namanya, kita ada... Dari screening ya, ya, ya screening. tahap kesiapan dari klien. Kesiapan dari klien, aku dari rehabilitasi, konselor adiksi punya, ada tahap wawancara, urine test, sama kasat mata gitu. Yang Apu pertama kreatif. aku gunakan itu kasat mata. Oh, bener nggak sih uh, uh, anak ini menggunakan narkoba? Soalnya aku pribadi ya, banyak, banyak konselor adiksi sana yang latar belakangnya pecahan pecandu ya. Ya, jadi ya, ya. aku pernah ngerasain di posisi itu. Jadi nggak bisa aku dibohongin gitu. Bener, bener. Dia gerak-gerik, ya seperti apa. Aku tahu sudah gitu kan. Dari kasat mata. oh, Nah ini misalnya salah satu contoh dia menggunakan. oh, caranya. Misalnya dia nggak mau ngaku juga nih. Dengan aku lihat kasat mata, nggak mau ngaku dia menggunakan narkoba. Uh, habis itu aku lakukan wawancara dulu. Wawancara nanti ada alatnya itu namanya alatnya ASIS. Alkohol Subten Implement Screening Test namanya. Uh, di situ nanti, ya nanti di situ aku liatin misalnya. Dari penggunaan dia lah, rokok, alkohol, jad-jad yang gunakan gitu kan. Gimana aku nanti ada scoring, di akhir scoring. Nanti di scoring itu ada namanya misalnya dari angka 1 sampai 4 itu tidak ada intervensi. Dari 4 sampai 16 itu intervensi sikat. Kalau dari 16 sampai ke 27 plus, sampai 27 ke atas itu itu harus melakukan intervensi gitu. Jadi aku melihatnya dari, dari screening itu gitu. Jadi by apa screening itu data ya? Iya, data ya, dia misalnya. Bergantung. Oh, dia melakukan uh, intervensi singkat aja, berarti dia harus uh, rawat jalan gitu, rawat jalan gitu kan? Oh. Kalau dia butuh melakukan intervensi, berarti dia harus rawat inap gitu. Kalau tidak ada intervensi, ngapain kita rehab gitu kan? Oke okay, oke. Okay. Ada <laughs> udah udah dapat. Cuman, ya cuman banyak case sih yang tuh dapat gitu ya. Uh, Datang nih dia sama orang tuanya gitu mau direhab, tapi anaknya nggak mau direhab lain kan? Tapi gimana bisa ya? rehab aja gitu ya, aku kembali lagi kepada keluarga, maunya seperti apa, gitu kan? Ya, dia rawat inap aja gitu kan, takutnya di luar deh temen-temennya. Orang tua tuh khawatir dengan kita berikan wawancara itu dia manipulat, berbohong gitu kan? Hmm. Dia nggak make makinya nggak setiap hari, makinya hanya sekali dua kali gitu kan? Yeah, yeah. Gitu. Cuman ya, aku pribadi kembalikan lagi kepada keluarga kami, maunya seperti apa dari keluarga gitu. Kan. Berarti kalau misalnya kayak gitu tetap mm -hmm. yang pertama kita ngasih itunya ke keluarga dulu dong ya Iya yang pertama atau itu hanya kasus yang keluarga melaporkan kerabatnya aku eh, melaporkan sih yang apa ngebawa ke Irfan atau gimana Van? kebanyakan sih kebanyakan sih kalau datang sendiri ya orang mm -hmm. mau datang menyerahkan rehab sendiri diri sendiri itu jarang aku ketemu ada-ada pernah ketemu hanya satu orang gitu Oh bro katanya langka banget berarti Ya aku katanya dia hmm. kalau rehab manggil dan bro dan ya bro katanya ya, ya, ya. ngapa aku bilang ya aku mau lah rawat inap katanya kemarin aku nyusul rawat jalan gitu kan putus lain aku juga gitu yang pertama dia datang diri sendiri gitu kan dia mau uh, rawat jalan ya udah aku pegang gitu. habis itu dia nggak sanggup mungkin rawat jalan rawat inap gitu kan hanya oh. itu yang bisa nyerahkan diri sendiri kebanyakan sih diantar sama keluarga gitu. Oh gitu Uh, kalau kasusnya gitu kan ini misalnya nih contoh nih ya ada orang nih diantar sama keluarga kan ini orang yes. pasti awalnya menolak, ya kan, Irfan. Tapi yes. nanti udah udah melakukan berbagai tes terus ternyata hasilnya ya hanya apa namanya udah di ini masih bisa nih uh, dilakukan intervensi gitu misalnya sama Irfan. Nah, lalu oh. Irfan uh, ngasih beberapa cara ya beberapa cara untuk pemulihan gitu misalnya van nah ini tuh masuknya udah dari keputusan klien atau masih keputusan keluarga tuh kalau kayak gitu kan Oh misalnya ada klien penolak-menolak itu masuk rehabilitasi ya, gitu ya? cuman tetap dia kayak uh, apa sih lebih gini van lebih ke apa ya nggak uh, pede gitu van apa? Oh enggak dia ibaratnya resisten lah ada penolakan dalam diri ya. dia aku mau rehab aku ya. aku nih bukan pecandu berat gitu katanya ya, gitu kan itu kan nah, awalnya gitu. orang tua gitu nah nanti nah. untuk nextnya itu yang ngambil keputusan siapa tuh jadinya biasanya sih kalau emang ada kembali misalnya kliennya tuh resisten ada penolakan gitu ya yang langkah pertama kali aku aku pertama kali aku ajak ngobrol dulu gitu kan ibaratnya ajak ngobrol maunya apa sih gitu kan kamu di luar udah banyak ketahuan sama misalnya contoh ya aku pernah ya, dapat, ya. Case ya, hmm. dapat case ya dapat case kamu udah banyak ketahuan sama orang tua banyak ketemu sudah ibaratnya halat hisap sabu kamu ketahuannya bu sama orang tua gitu ya aku kasih dia uh, untuk membuka pola pikir dia harus gimana bahwasanya diri dia harus diperbaikin dulu hmm. untuk permasalahan adiksi dia kecanduan dia ya gitu ya, ya. ibaratnya aku kasih kasih konseling lah kasih pengertian buat dia gitu kan. Uh, dah aku kasih gitu, dia masih menolak ya, dia masih menolak. Cuman keluarganya ini mau dia nah Salah iya, satu itu sa salah satu itunya keluarganya pengen rehabilitasi tapi dia menolak. Mm -hmm. Misalnya kita ngelihat nih, kita sebagai konselor mm -hmm. bisa melihat juga nih. Uh, oh anak ini kecanduan berat banget gitu kan. Udah kita lakukan yang tadi bilang tingkat wawancara ya, wawancara dia udah di harus melakukan intervensi. Tapi anaknya menolak, uh, orang tuanya nyuruh dia tetap rehab. Salah satunya ya kita akan melakukan ya, rehab di pemerintahan gitu kan. Rehab di pemerintahan rehab di pemerintahan yang ibaratnya ada di uh, Ben and Lido seperti itu gitu kan. Nah, kita akan melakukan re referral seperti itu. Nah, ya kalau, udah kamu oh, ibaratnya okay. gini. Berarti di refer ya berarti ya. ya di referral gitu. Oh. Nah, kalau misalnya di refer, nah, Di refernya nanti misalnya si ininya menolak gimana? Si uh, kliennya menolak. Uh, kekeh misalnya, misalnya dia, kabur dia menolak ya dia menolak sebenarnya sih kalau dibilang misalnya dia tetap menolak gitu ya sebenarnya gini nggak okay. boleh kita nggak uh, boleh kita ibaratnya melakukan ibaratnya uh, tangkap dia kita borgol dia itu nggak boleh sebenarnya cuman ya kita ambil kesepakatan dulu sama keluarga misalnya keluarga bilang oke okay, misalnya ya udah mau gimana pun tetap gimana dia masukkan rehabilitasi gitu ya kita pertujuan dari keluarga loh sebenarnya okay. sop-nya nggak boleh petugas rehabilitasi ya ya yeah. boleh cuman warga tetap ya udah gimana itu paksa aja dia suruh masuk rehabilitasi ya kita mm -hmm. bertujuan dari keluarga kita buatin surat ibaratnya uh, permohonan dari keluarganya ya keluarganya memohon bahwasanya anaknya ingin direferal masukin rehabilitasi pemerintahan di Lido kita buatin surat tentang atas materi orang tuanya orang tua sudah menyerahkan kita semua seperti apa ya udah dengan cara itu ya, kita tangkep ibaratnya kita bawa dia ke rehabilitasi gimana ya ibaratnya dibuat jeralah dia gitu ibaratnya gitu oke okay, oke okay. ya Birth, kalau yeah. untuk ibaratnya kalau untuk menolak atau nggak menolak ya itu kembali pada klien klien yang menggunakan itu ya di tahap misalnya klien menggunakan berat nih hampir setiap hari dia satu minggu sampai dua minggu itu mengalami emosi yang enggak stabil gitu. emosi yang enggak stabil gitu. emosi enggak stabil dia, dia dia itu kita nggak bakal dengerin itu ibaratnya kemauan itu ibaratnya bohong dia aja gitu kan bohong dia gitu kan gimana caranya supaya dia nggak bisa direhabilitasi ya. gitu kan? bisa rehabilitasi ya. ya, nah, ya. ya nah, kita ya, biarin ya, aja, ada ya, udah, udah masuk di direhabilitasi, ya, referral ya. kita di lido itu satu sampai dua minggu itu biarkan. Lido. Itu bakal di namanya detoksifikasi, pemutusan jat. Nah di pemutusan jat disitulah dia nanti keluar mau pulang apa semua nanti kalau udah uh, udah masuk misalnya lido udah jatnya sudah nggak ada di dalam tubuh dia, udah bersih gitu ya. Dia uh, mungkin uh, apa ya? terbuka lagi lah pola pikirnya ya. udah gabung di program Oke oke oke berarti nah, ditarik kesimpulan ya berarti mm. Irfan ini uh, di apa di swasta ya kan mm -mm. di swasta menjadi konseling ya apa terapi mm -mm. ya untuk mm -mm. apa namanya uh, pecandu nah terus mm -mm. untuk si klien yang Irfan biasanya itu memang datang dari keluarga gitu ya jadi yeah. jarang yang benar-benar datang sendiri dan kalau untuk penanganannya awalnya Irfan ini emang dari apa dari sananya melakukan berbagai tes untuk selanjutnya intervensi apa yang perlu dilakukan oleh klien lalu memberikan memberikan hasil kepada klien ya kan klien ini mau atau tidak nah misalnya ya, klien yang tidak mau nanti Irfan Kasih pengertian, kalau misalnya Tetap enggak mau, baru dikasih ke keluarga, keputusannya gimana? Seperti itu berarti ya iya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, malam, Diki. malam.